wow apa nih jadi hari ini kita mau bikin makroni telur guys jadi pertama kita rebutkan makroni jangan lupa dikasih minyak sayur 2 sendok makan guys Abis itu kita tumis bawang putih dan bawang daun lalu kita oseng-oseng telur 2 putih ya geng nih diobruk-obruk dioseng-oseng kayak gitu setelah itu kita campur dengan makroni sudah direbus jangan lupa Terima kasih telah Yes, yes, yes. Jangan bilang, bilang si mamang ya Kalau aku mau resep resepsi mamang yang ada di pas sekolah Nah pertama-tama rebus makaroninya Tapi jangan sampai terlalu empuk Jadi lama berapa menit tapi teksturnya jangan terlalu lembek gitu Abis itu dipirisit Pecahin telur untuk telurnya bebas Kalian mau pakai berapa telur? Terserah kalian aja Di aduk-aduk kayak gini nih Di orang ari Itu dimasukin makaroninya Kasih penyedap rasa kaldu jamur Terus dikasih bumbunya Nah ini aku pakai bumbunya gimu balado rasa pedas manis gitu diaduk aduk kayak gini guys, nah ini bebas nih kalian pengen teksturnya basah kayak gini atau agak kering gitu jadi deh jangan bilang-bilang si mama ya guys, kalau aku buat Dari luar ini kelihatan kayak makanan kampung Coba dong lihat dalamnya Ada makaroni skuter loh di dalamnya yang rasanya Ah uh, manca Langsung aja kita masak Oke okay, let's go Pertama langsung kalian rebus aja nih makaroninya Beri sedikit minyak biar enggak lengket Lalu angkat dan tiriskan Kemudian tumis bawang bombay dan bawang putih dengan margarin hingga loyo Tambahkan tepung terigu, masak hingga harum Lalu guyur dengan susu cair secara bertahap biar tidak menggumpal Kemudian tambahkan bumbu rempahnya yaitu lada bubuk, oregano, biji pala, gula, garam, dan micin ayam Jangan lupa tambahkan keju juga biar makin manca Terus gue kasih koret nih Mau diganti semua base juga bisa Abis itu langsung diguger aja nih sama saus yang udah kita buat Aduk-aduk hingga rata Siapkan kulit lumpia. Ya, Kalau takut kebocoran bisa pakai dua lembar ya Terus gue kasih becetan saus bolonas instan Sebagai lemnya gue pakai cairan KNTL dari larutan tepung terigu Tinggal kalian lung-gulung aja Abis itu langsung kalian goreng di minyak yang panas Goreng semuanya hingga kekuningan Wih udah jadi nih kuilah lah kalian buruan Riku kekelamat mencoba Makaroni goreng Pertama-tama kita rebus dulu makaroninya Jangan sampai terlalu lembek ya Sambil dungu makaroninya mateng Kita panasin minyak, Orang arik telur di sini aku pakai dua telur Kalau kalian mau pakai bakso, sosis, ayam, seafood Boleh banget ya Terus ini aku tumis bumbu halus Untuk resep bumbu halusnya aku tulis aja ya Ini tinggal diaduk-aduk aja Sampai bumbu halusnya ini wangi tinggal masukin makaroni yang udah kita rebus tadi aduk-aduk sebentar, terus kita bumbuin pakai kecap, pakai garam, pakai merica, sama kaldu jamur. terus aku tambahin minyak wijen juga biar lebih wangi. tapi ini opsional ya. tinggal diaduk-aduk aja sampai bumbu sama makaroninya ini tercampur rata. oh ya untuk makaroninya aku beli di tokopedia ya, linknya ready bio. jangan lupa cek bio aku. kalau udah tercampur rata kayak gini, tinggal kita sajin aja di piring. ini tuh cocok banget buat buka puasa karena bikinnya gampang banget Cepet banget dan rasanya enak banget Selamat mencoba Dudukan aku pernah nge cara bikin cilor Sekarang bikin maklor alias makaroni telur Gak kalah kok rasanya Jadi kalian rebus air terlebih dahulu Tunggu sampai mendidih Kalau udah kasih sedikit minyak sama makaroninya Rebus sampai makaroninya empuk Tapi belum ngembang Terus tirisin tunggu sampai dingin Siapin telur terus mumbuin pakai sedikit garam sama sedikit lada Habis itu dikocok kemudian kasih sedikit minyak, terus goreng makaroninya tadi goreng sampai bagian luar makaroninya sedikit garing kayak gini terus tinggal masukin telur acak-acak sampai telurnya itu mateng, kalau udah tinggal dimasukin deh ke mangkok biar tambah enak nih aku pakai bumbu dari omako yang rasa mie pedas korea sama keju dan bumbu omako ini free msg jadi lebih sehat deh habis itu tinggal diaduk sampai rata udah deh jadi makaroni telur dan ini tuh rasanya enak pedesnya itu kayak mie instan itu loh yang dari Korea yang penasaran langsung aja deh cek shopee sama ig-nya Ayo hey, ngaku siapa yang ngurus kos pajajaran ini? Nah karena aku laku banget pakan jajanan kanti semuanya aku buat apalagi ternyata caranya gampang banget dong guys cuma perlu dua bahan doang nah kalau makaroni yang terus kayak gini tinggal kita masukin tepung terus kita aduk-aduk aja deh karena tinggal kita panasin minyak terus kita goreng. Nah pokoknya itu tinggal kita goreng sampai dia kekuningan kayak gini. Kalau so, udah sekarang yang kita masuk toples dan pakai bumbu. Ini aku membuat rasa guys. Pertama aku pakai rasa jalapeno. penuh. Buat yang nanya bagaimana aku udah jatuh di atas ya. Dan yang kedua aku pakai rasa jagung bakar. Oke yang aja guys biar lebih enak. Soalnya ini bumbu ini tambah MSG. Dia aman banget guys. Jadi jadi. parah ini mirip banget. ring banget lagi. Jadi kalian harus coba ini. Jalan jalan bocil yuk ini aku lagi jajan makaroni telur atau makaroni telur eh maksudnya makor elah ini tuh simpel banget jajanannya cuman makaroni dikasih telur digoreng ke minyak terus kalau udah disabur-saburin bumbu micin deh tapi rasanya enak banget loh guri-guri gimana gitu ya aku juga minta tambah bumbu cabe yang banyak aku tebak pasti dekat rumah kalian banyak yang jalan ini karena biasanya ibu-ibu di depan rumahnya yang udah ganteng gini sambil jalan SCT eh maksudnya SCK pada tahu kan SCK ini tolong emang bikin teriang-iang bang Sampai rata ya Bun. Bumbu lagi dan saus biar makin sedap. Kada rata duh. Guys, guys, resep makaroni jadul bocor nih. Semua bahan udah aku tulis ya. Tinggal direbus makaroninya sampai matang, terus tirisin dan tambahin tepung maizena dan kaldu bubuk. Udah gitu diaduk-aduk aja, goreng di minyak panas api sedang ya. Biasa pannya dari stand cooker. Nah, kalau udah coklat gitu, angkat, tambahin bubuk balado pedas, tinggal digocok-gocok aja. Pas dicobain enak banget, nagih beneran. Makaroni skotel Ini gak pakai oven ya guys Cincang bawang bombay secukupnya Agaranya secukupnya Masukin bawang bombay Terus masukin toppingnya sini aku pakai sosis yang sudah dicincang. Tepung setengah sendok makan Susu 75 ml Kasih keju yang udah diparut Aduk rata Kari yang udah direbus Aduk Kasih garam dikit aja Gula Merica bubuk Sama kaldu Aduk rata Kasih satu butir telur yang udah dikocok lepas. Masukin ke wadah. Kasihnya keju mozzarella di atasnya, kasih daun parsley di atasnya. Pangus 15 menit. Kalau warnanya lebih nendang, aku mau kasih blue torch Nah, ini udah jadi. Bikin mac and cheese di rumah yuk. Pertama-tama kita tuang makaroninya. Lalu kita tuang susu putihnya nih, tuangnya banyakan aja ya, abis itu tinggal direbus, tapi harus diaduk terus biar nggak gosong bawahnya. Kalau sudah mengental kayak gini, kita tinggal masukin mentega, setelah masukin mentega kita mesti ngaduk lagi, buset ngaduk terus ya. Setelah tercampur rata, kita masukin bubuk kejunya. Tapi sambil diaduk lagi, biar merata nih kejunya. Makin banyak, makin nikmat. Langsung aja gua hajar, dan ternyata ini enak. Yang suka makan mac and cheese, harus cobain. Kak, gua camilan untuk main game. kita Pertama, siapkan makaroni seperti ini. Lalu kita rebus. Rebusnya teh, sampai makaroninya lembut dan mengembang. Biar gak alot harus ditiriskan. Skotel yang enak banget ini pokoknya fix palette debat kalau kalian mau bikin makanan skotel yang enak perhatikan video ini baik-baik. Nah ini cara bikinnya simpel banget tapi aku bakal share nih bumbu rahasianya apa sih biar makanan skotelnya rasanya tuh enak banget. Nah pertama di sini kalian tumis terlebih dahulu bawang bombay. Ini aku pakai butter terus masukkan di sini ada smoke beef. Kalian masak sampai mulai wangi baru deh kalian masukkan bawang putih yang udah dicincang secukupnya aja. Terus sini aku tambahkan dengan tepung terigu kurang lebih 2 sendok makan Nah kalau udah itu aku tambahkan dengan air kaldu sapi Kemudian tambahkan susu cairnya sedikit demi sedikit kalian aduk Terus ini nih rahasianya guys Aku tuh pakai cheese filling Buat link pembeliannya udah aku taruh di bio Nah kalau udah mulai belebek belebek kayak gini Kalian masukkan di sini ada lada. Terus penyedap jamur dan juga pala Dikit aja ya guys Itu bikin gak enak Nah terus masukkan makaroni yang tadi udah kita rebus Nah selanjutnya ini tinggal kita tambahin keju parut Ini opsional aja Kalau pakai cheese filling yang tadi Boleh di skip keju parutnya Cuman aku mau yang ekstra Nah terus aku matikan apinya Aku tunggu sampai dingin Baru deh aku masukkan 3 butir telur jadi gue inget makanan sekolah Ah makanan aja deh nginget Masa kamu enggak Ya iyalah kamu kan gak punya siapa-siapa ah, Pokoknya jajan kali ini fakir able Bikinnya juga gak ribet kayak ngertiin cewek ah, Pertama lu rebus air transparan as cukupnya Nah habis itu lu tambahin minyak Nah kalau Udin kagak usah lu tunggu minyaknya Sampe larut dalam air Karena minyak dan air kan sama seperti kamu dengan dia Tidak mungkin bersatu Nah mohon maaf ini kepecah selomo ah tapi kali ini gue pengen bikin makaroni basah Nah habis itu tambahin garam dah Biar tidak terlalu hambar Seperti percintaan kalian ya Kalo udah lembek lembek later, teletoy kayak begini lalu tirisin terus lu tumis kayak begini minyaknya gak usah banyak-banyak aduk-aduk oseng-oseng goreng-goreng bimo. Mm. Nah, anjay jadi nah, belum nah sekarang aduh maaf saya. Nah, ini lu pindahin dulu ke wadah terus tinggal dikasih bumbu. Nah, biar pedes kayak omongan gua, gua make bumbu pedes dari ini pedes alaminya teh dari ayuwa Lah kok emut emot ngomongnya oke pokoknya gitu dah nah. Soalnya eta teh make cabe asli bukan cabe-cabean yang dikeringin terus digiling. Teh nah, yang paling penting sih pedesnya jos ganjos Ini gua tambahin penyedap rasa lagi. Habis itu tinggal diaduk-aduk. aduk, aduk nah ini sih gue tambahin saus keju lagi, eh, tapi pedasnya masih nampol cu dan aslinya cocok banget buat cemal cemil. Jajan terus aku lagi di taman BSP Sukomo Jogjertoek. Nanti ini jajan nih awake wetok eyo ayu ayu nyosel si konrek gak tau mangan jajanan niki. Jenengeiku maklor makaroni telor. tadi makaroni sing dicetak terus duku reku dicrot-crot ya ambek Terus diangkat tekok cetakan dikei bumbu langsung diublek ublek -uble, diaduk aduk, -aduk dari di siji saranku jaluk lupa sing garing rek terus bumbunya sing akeh soalnya bumbu mie nih lu sing garing enak ci